Sinar hitam tiba-tiba-tiba, sensasi kematian yang menakutkan menyebar darinya. Bahkan ekspresi lindung berubah drastis pada saat itu. Serangan ini bukanlah sesuatu yang mereka bisa bertahankan. King Huan-Huan mengepalkan gigi putihnya yang mutiara. Tangan Jade Likenya mendarat di sitar Phoenix Surgawi. Namun, saat dia hendak mencoba memblokir serangan, ruang di depannya tiba-tiba berubah. Setelah itu. Sosok berjubah merah tiba-tiba muncul di depannya. Dia meraih dengan tangannya dan langsung menghancurkan sinar hitam. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini juga menyebabkan Lindung dan yang lainnya tertegun sejenak. Segera setelah itu, mata mereka melihat ke arah sosok berjubah merah dan murid mereka sedikit menyusut. Ini karena Lindung menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah orang berjubah merah yang duduk di lava. Dia benar-benar hidup. Keringat dingin muncul di telapak tangan Lindong. Bahkan dia tidak punya pilihan selain takut akan monster-monster tua ini. Mata setinggi orang berjubah merah berhenti di Ying huan, huan setelah menghalangi sinar hitam. Ekspresi merenung agak bingung melintas di wajahnya yang keriput. Beberapa saat kemudian, mulutnya bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Mata Ying Huan-Huan yang besar menatap orang berjubah merah yang datang membantu mereka dengan cara yang aneh. Hal yang paling membingungkan adalah bahwa hatinya tidak merasa sedikit pun takut ketika dia menghadapi orang yang tidak dikenal ini dari zaman kuno. Lindong mengulurkan tangannya dan menarik ying huan, huan di belakangnya sementara keduanya saling menatap. Dia memegang batang pohon hitam di tangannya. Ekspresi hati-hati di wajahnya ketika dia menangkupkan tinjunya bersama dan berkata, Tetua, kami tidak berniat mengganggu kamu. Kami akan pergi dengan cepat. Petik 2 setelah melakukan kontak dekat dengan pria berjubah merah, Lindong bisa merasakan bahwa aura yang terakhir tampak sangat aneh. Rasanya seolah dia bukan orang yang hidup, tetapi lebih seperti orang yang setengah mati. Seolah-olah, itu adalah jenis mayat iblis yang berbeda. Namun, orang ini saat ini tampaknya memiliki kesadaran. Keadaan misterius karena tidak mati atau hidup, pria berjubah merah tampaknya belum mendengar kata-kata Lindong. Matanya hanya tetap fokus pada Ying Huan-Huan. Melihat penampilannya, Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya juga menjadi gugup dan Yuan Power diam-diam melonjak di dalam mereka. Pria berjubah merah tiba-tiba dengan lembut membungkukkan tubuhnya ke arah Ying Huan-Huan sementara mereka semua gugup. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Dia melangkah di udara dan berjalan menuju makhluk kabut hitam yang mengamuk di langit. Dia. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Pada akhirnya, mereka melihat ekspresi yang tidak pasti di wajah Ying Huan-Huan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa pria berjubah merah akan memperlakukan yang terakhir dengan cara seperti itu. Kepalan tangan lindung yang terkepal sedikit rileks. Tampaknya pria berjubah merah itu menyadari identitas Ying Huan-Huan sebelum dia bereinkarnasi. Terlebih lagi, dari penampilannya. Status orang itu mungkin sangat luar biasa. Kalau tidak, pria berjubah merah hidup atau mati ini tidak akan memberikan penghormatan kepadanya. Apa yang dia rencanakan untuk dilakukan? Wang Yan menyaksikan makhluk kabut hitam dan orang berjubah merah di langit dan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Lin Dong juga mengamati adegan ini. Dari kelihatannya, pria berjubah merah itu tampaknya berniat menyerang makhluk kabut hitam. Bang, di langit. Yuan Power seluas lautan api tiba-tiba menyapu dari dalam pria berjubah merah sementara kelompok lindung mengamati. Setelah itu, secara langsung membentuk tirai api besar yang menyelimuti makhluk kabut hitam di dalamnya. Sizzle-sizzle, sinar hitam sangat meledak ke tirai api. Namun, itu mengalami kesulitan mendapatkan efek yang tak terbendung sama seperti sebelumnya. Alih-alih, itu dibakar oleh api yang membubung. Saat suara mendesis dikeluarkan Hantu tua Fentian Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar telah direduksi menjadi keadaan seperti itu Keadaan di mana kamu tidak mati atau hidup Caktes Sepertinya kamu telah gagal dalam kesengsaraan reinkarnasi Kan? Kabut hitam yang menembus langit melonjak Cahaya merah di dalam langsung mengunci pria berjubah merah yang telah tiba dan tertawa dengan suara yang tajam Alasan aku hidup seperti ini adalah untuk menekanmu. Pria berjubah merah mengangkat kepalanya. Matanya yang awalnya bingung memiliki kerlipan yang tajam di dalam mereka saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Menekan jenderal ini, caktes. Kamu makhluk rendahan. Jika bukan karena orang itu telah menyulut reinkarnasinya dan menyegel celah ini di antara dunia, akankah dunia kamu masih ada? Kabut hitam itu bergoyang. Suara tajam terus dipancarkan, tapi pada akhirnya, kita menang, kali ini, aku akan menekanmu lagi. Nada pria berjubah merah itu kasar. Segera setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya dan kuali besar yang tergantung di langit tiba-tiba berdesing. Api mengerikan menyembur keluar dari mulut kuali dan menyapu makhluk kabut hitam. Caktes, makhluk lemah sepertimu sebenarnya berani memiliki pikiran hayal untuk menekan jenderal ini. Kabut hitam juga melonjak keluar pada saat ini dan langsung berubah menjadi tangan besar 10.000 kaki yang dengan paksa menyebarkan pilar api yang menembak ke arah itu. Swosh, swosh. Tak terhitung ratusan kaki pilar api besar terus-menerus melesat keluar dari dalam kuali saat ini. Nyala api mengalir dan dengan cepat berubah menjadi susunan api yang mengerikan. Setelah itu, langsung menutupi makhluk kabut hitam. Iblis menelan dunia. Cahaya merah menyala dengan cepat saat menyaksikan susunan api yang sangat besar mendekat. Jelas, itu juga merasakan bahaya. Pada akhirnya, kabut hitam mengerikan menyebar. Sementara kejahatan gelap dan dingin yang tak terlukiskan tersebar dari dalamnya. Ruang menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah terkikis oleh kabut hitam. Bang, arai api dan kabut hitam akhirnya bertabrakan dengan keras. Segera, seluruh dunia tampak bergetar intens pada saat ini. Lidah api dan cahaya hitam menyapu secara gila, meratakan beberapa gunung di sekitarnya. Kekuatan destruktif seperti itu bisa digambarkan sebagai guncangan dunia. Bang! Sebuah tangan besar kegelapan tiba-tiba terbang dan membanting ke kuali merah terang. Sebuah suara keras muncul dan kuali besar itu terbang mundur sebelum mendarat di tanah dengan suara tabrakan yang keras. Secara langsung menghancurkan lubang besar ribuan kaki di tanah. Caktes! Kuali rusakmu nampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Tawar yang dan menusuk telinga dikeluarkan dari dalam kabut hitam setelah mengirim kuali merah terang terbang dengan telapak tangan. Apakah begitu? Pria berjubah merah itu menjawab dengan suara serak. Cahaya merah mengalir deras di matanya. Pada saat berikutnya, dia memberi isyarat dengan tangannya ketika delapan sinar lampu merah terang tiba-tiba keluar dari dalam kuali. Sinar cahaya berkumpul di langit dan akhirnya berubah menjadi delapan tablet lampu merah terang. Mata Lindung langsung mengeras ketika dia melihat delapan tablet lampu merah terang ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa mereka persis sama dengan tablet lampu merah terang yang dia dapatkan sebelumnya. Swash, swash. Tablet cahaya itu melesat keluar dan menggantung diri di langit di atas delapan gunung berapi yang sangat besar. Gunung berapi bergetar. Bergemuruh ketika lava mengerikan keluar. Pada akhirnya, delapan pintu lava besar terbentuk di langit. Delapan pintu lava melayang di langit. Jelas bahwa mereka membuat formasi yang menakutkan. Namun, tampaknya ada satu sudut yang hilang di lokasi timur laut. Itu jelas tidak lengkap. Semuanya, tinggalkan tempat ini sekarang. Lava menari di langit. Pada saat ini, bahkan udaranya sendiri menjadi sangat panas. Tubuh beberapa orang secara bertahap mulai mendidih, sementara suara serak pria berjubah merah itu bergema. "Bas-bas," ruang di sekitarnya segera berputar ketika suaranya terdengar, berubah menjadi beberapa pusaran spasial. "Cepat pergi, banyak individu segera melarikan diri sebagai gerombolan ketika mereka melihat pusaran spasial muncul. Mereka pasti akan mati jika mereka bahkan sedikit pun terperangkap dalam pertarungan tingkat ini pada saat ini." Mereka jelas tidak memendam pikiran terhadap harta kuno di simpanan. Kalian semua juga harus pergi. Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh ke arah Ying Huan-Huan dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Ying Huan-Huan tampaknya merasakan niat Lindong untuk tetap tinggal saat dia buru-buru bertanya. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Tunggu aku di luar. Lindong menjawab dengan cepat. Setelah itu. Matanya tiba-tiba mengeras. Ini karena dia melihat bahwa trio Yuan Chang sebenarnya diam-diam bergegas keluar dan terbang menuju kuali merah terang yang jatuh di tanah di kejauhan. Tiga orang itu sebenarnya berencana untuk mencuri kuali. Pergi, Ying Xiao Xiao juga melihat tindakan trio Yuan Chang dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan kuali sebelumnya. Jika benda ini diperoleh oleh kelompok Yuan Chang. Itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Namun, dia juga sadar bahwa dia tidak dapat membantunya dengan tetap berada di belakang. Oleh karena itu, dia bertindak tegas ketika dia langsung menarik King Huan Huan dan yang lainnya dan dengan cepat melompat ke pusaran spasial. View Lin Dong menghela nafas lega ketika melihat Ying Xiao Xiao dan yang lainnya pergi. Setelah itu, tatapan gelapnya bergeser. Tiga orang itu telah menciptakan kekacauan besar. Namun mereka masih berniat mencuri harta. Mereka benar-benar agak terlalu tak tahu malu. Tidak peduli apa, kuali itu tidak boleh mendarat di tangan mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 785, Penindasan. Saat ini, seluruh langit telah berubah sangat kacau dan banyak pusaran spasial telah terbentuk di langit. Kerumunan orang berbondong-bondong ke pusaran dengan tujuan untuk melarikan diri dari tempat ini. Selain mereka yang mencoba melarikan diri, ada beberapa individu yang tidak bergegas untuk mengambil tindakan. Selain itu, tatapan mereka terutama diarahkan pada kuali besar yang jatuh ke tanah, sementara keserakahan berkedip di mata mereka. Sebelumnya, pria berjubah merah telah menggunakan kuali untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Di mata mereka, objek ini jelas merupakan harta yuan murni yang sangat kuat. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan melambung. Swosh, swosh. Suara angin kencang terdengar di udara. Beberapa tokoh manusia akhirnya tidak mampu mengendalikan keserakahan di hati mereka. Mereka adalah orang pertama yang bergegas menuju kuali merah terang dalam upaya untuk merebutnya. Lindong sedikit mengernyit saat melihat adegan ini. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Kuali merah cerah adalah harta karun misterius dan itu akan menjadi sedikit terlalu lucu jika itu dengan mudah diperoleh. Selain itu, pria berjubah merah adalah pemilik kuali yang sebenarnya, meskipun dia masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan makhluk kabut hitam, dia mungkin bisa membuat orang serakah ini menderita dengan pikiran. Kamu belum pergi, sosok yang cantik terbang dari kejauhan. Setelah itu, dia melirik lindung dan bertanya dengan heran. Bukankah kamu juga masih di sini? Lin Dong tersenyum pada Ling Qingzu dan berkata, "Aku tidak mengincar Kuali, aku hanya ingin mengamati pertempuran di sini." Ling Qingzu berbicara dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, matanya menatap area di mana pertempuran besar itu terjadi. Jika makhluk itu dibiarkan melarikan diri, itu kemungkinan akan menyebabkan banyak masalah. Meskipun dia tidak tahu persis apa makhluk kabut hitam itu. Dia bisa tahu dari auranya bahwa itu jelas bukan makhluk yang baik hati. Jika diizinkan untuk melarikan diri, kemungkinan semua orang yang telah memasuki wilayah iblis unik akan berakhir mati. Lindung mengangguk dengan lembut. Dia jelas mengerti bahwa jika bukan karena makhluk-makhluk ini harus dihilangkan, para ahli dari zaman kuno tidak akan berkumpul bersama untuk melawan mereka. Mata Lindung menoleh ke sisi lain langit sementara pikiran ini melintas di benaknya. Delapan pintu lava besar sudah membentuk formasi di daerah itu. Lava merah terang melonjak ke segala arah, membentuk tirai lava yang mengalir turun. Pemandangan yang sangat spektakuler. Bang-bang, terperangkap oleh pintu-pintu lava besar ini, makhluk kabut hitam itu juga mulai dengan sangat menentang. Gelombang demi gelombang kabut hitam mengerikan menyapu, sementara dingin yang tak berujung terus mengikis dan menghilangkan lahar panas. Namun, dari penampilannya, Makhluk kabut hitam itu juga sangat takut pada pintu lava besar. Serangannya menjadi lebih berat, dan tawa mengejeknya yang tajam tidak lagi terdengar. Pria berjubah merah melayang di antara delapan pintu lava besar. Pandangan tegasnya tertuju pada kabut hitam yang berputar di bawah. Namun, ekspresinya tidak santai. Matanya sesekali menyapu sudut arai besar. Di matanya ada kekhawatiran samar yang tidak bisa dideteksi. Swoosh! Di daerah tertentu, lebih dari selusin sosok telah mendarat di sekitar kuali merah terang yang telah jatuh ke tanah. Sebelum mereka bisa bertindak, pasukan agung datang menyapu dan langsung mengirim mereka semua terbang. Yuan Chang, jangan terlalu berlebihan. Objek ini bukan milik gerbang Yuanmu. Kelompok tokoh yang dikirim terbang melihat ke arah di mana pasukan itu berasal dengan tatapan marah. Setelah itu... Ekspresi mereka berubah saat mereka berteriak dengan suara keras. Mungkin tidak di masa lalu, tapi sekarang. Leikian tertawa dingin. Semua orang harus pergi dengan cepat untuk menghindari masalah bagi dirimu sendiri. Zhen tersenyum. Lakukan. Putuskan hubungan antara Kuali dan pria berjubah merah. Dia saat ini sibuk dengan makhluk itu dan seharusnya tidak bisa menghindarinya untuk sementara waktu. Kami akan merebut Kuali dan pergi. Yuan Chang melirik kelompok itu dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya beralih ke kuali merah terang, panas yang tidak bisa disembunyikan melonjak di matanya. Iya nih, Lei Qian dan Ling Zhen buru buru mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka bertiga membuat aksi lemparan dengan tangan mereka saat tiga tanduk seperti benda-benda terbang keluar. Mereka berubah menjadi tirai cahaya yang memanjang dan melilit seluruh kuali merah terang. Gelombang suara samar menyebar dari tirai cahaya. Kemungkinan benda seperti tanduk ini juga merupakan harta jiwa. Ketika tirai cahaya menutupi kuali, kilau yang berkedip pada yang terakhir redup. Seolah-olah itu agak terisolasi dari dunia. Ambillah sekarang. Trio Yuan Chang segera bersuka cita ketika mereka melihat ini. Mereka bermaksud memindahkan kuali. Oh. Mereka bertiga baru saja akan bertindak ketika wajah layu pria berjubah merah di pintu lava besar di kejauhan tiba-tiba berubah. Matanya tiba-tiba terangkat. Segera setelah itu, amarah melonjak dalam diri mereka. Bang, sementara pria berjubah merah itu terganggu. Makhluk kabut hitam yang awalnya berkerumun di bawah tiba-tiba membentangkan ke segala arah. Kali ini, makhluk kabut hitam jelas mempersempit serangannya karena dengan panik menyerang sudut arai besar. Tempat yang diserang adalah tempat yang sangat kurang dalam formasi hebat. Bang Bang, ekspresi pria berjubah merah berubah drastis ketika dia melihat adegan ini. Dia mengepalkan tangannya dan pilar cahaya lava menakutkan segera keluar dari delapan pintu lava. Mereka berjalin satu sama lain dan tanpa ampun menembak ke arah kabut hitam. Bang Bang, pilar cahaya dengan kuat menabrak kabut hitam. Segera menyebabkan suara sedih muncul. Namun... Makhluk kabut hitam itu tidak mundur. Alih-alih, itu mengalami pukulan berat dan menyerbu di sudut Arai yang kurang. Lagi pula, begitu ia meninggalkan Arai, ia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Pria berjubah merah menyaksikan makhluk kabut hitam itu ketika mencoba yang terbaik untuk keluar dari formasi dan buru-buru menyesuaikan serangannya. Berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Dia juga tahu bahwa jika makhluk itu dibiarkan melarikan diri bahkan dia tidak akan bisa menjebaknya lagi. Beenak bang, serangan liar dan ganas meledak di kabut hitam mengerikan. Namun, kabut hitam masih terus dengan cepat mendekati sudut formasi yang hilang. Tes -tes, hantu tua Ventian. Formasi pintu lava kamu tampaknya tidak memiliki pintu. Cactus, sepertinya sudah ditakdirkan untuk jenderal ini melarikan diri hari ini. Suara tajam sekali lagi dipancarkan dari kabut hitam ketika mendekati sudut formasi yang hilang. Wajah layu pria berjubah merah itu berkedut sedikit. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia membagi fokusnya untuk mengaktifkan kuali. Namun, kuali di tanah di kejauhan hanya bergetar sedikit tetapi tidak terbang. Sementara dia terganggu, kendalinya jelas telah dilempar jauh oleh kelompok Soul Tracer of Yuan Chang yang aneh. Bajingan ini. Mata Lindong menjadi agak suram saat dia menyaksikan adegan ini. Apakah mereka tidak tahu seberapa banyak masalah yang akan terjadi jika makhluk ini dibebaskan. Kabut hitam akan keluar dari formasi. Tiba-tiba Ling Kingzu berkata dari sampingnya. Ada sedikit nada cemas di suaranya. Mata Lindong berkedip. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba maju selangkah. Dia mengepalkan tangannya dan tablet cahaya merah terang muncul di depan mata Ling Kingzu yang terpana. Segera setelah itu, tangan lindung tersentak saat tablet cahaya bersiul. Lebih tua, pria berjubah merah mengalihkan perhatiannya sejenak ketika dia mendengar lindung menangis. Setelah itu, dia melihat tablet lampu merah menyala bergegas. Segera, sukacita dan kejutan muncul di wajahnya yang keriput. Pintu formasi yang hilang sebenarnya sudah kamu dapatkan. Pria berjubah merah melirik lindung dari jauh. Setelah itu. Dia melambaikan lengan bajunya Tablet ringan melayang ke ruang di atas gunung berapi terakhir Segera, pintu lava besar sekali lagi dibentuk dan sepenuhnya membentuk susunan hebat Bang, saat pintu lava besar terakhir terbentuk Seluruh tempat itu tiba-tiba berubah menjadi merah Lava dahsyat melesat keluar Membentuk gunung lava besar di atas susunan Sementara fluktuasi menakutkan menyapu dengan cara yang tidak terkendali Sepertinya bahkan surga tidak ingin kamu pergi. Pria berjubah merah menunduk. Dia menyaksikan makhluk kabut hitam itu dipaksa kembali oleh fluktuasi dari gunung lava yang sangat besar. Senyum yang agak jelek akhirnya muncul di wajahnya yang keriput. Bajingan. Suara marah akhirnya dipancarkan oleh makhluk kabut hitam setelah dipaksa kembali oleh fluktuasi yang sangat panas. Terbukti. Perubahan mendadak dan tak terduga juga mengejutkannya. Bocah itu. Cahaya merah di kabut hitam melihat ke arah di mana lindung berada di kejauhan. Sementara suara kertakan gigi samar-samar bergema. Arai sekarang lengkap dan cukup kuat untuk sepenuhnya menekannya. Kali ini, kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pria berjubah merah itu memandang ke bawah ke arah kabut hitam dari atas saat suaranya yang serak terdengar. Segera setelah itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan gunung lava yang sangat besar datang bersiul ke bawah. Segera, itu didorong ke kabut hitam. Sizzle-sizzle, makhluk kabut hitam itu berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, upayanya seperti belalang yang berusaha memblokir mobil. Gunung lava besar jatuh. Ruang langsung hancur. Pada akhirnya, sinar cahaya lava yang tak terhitung ditembakkan dari bawah gunung. Itu seperti penjara yang menutupi kabut hitam sebelum akhirnya menariknya ke bawah gunung. Tidak, Bang. Gunung lava besar tiba-tiba jatuh di tengah pekikan menyedihkan. Tanah itu hancur sebelum lava mendingin dengan cepat dan berubah menjadi gunung yang berkedip dengan cahaya merah. Makhluk kabut hitam sekali lagi ditekan. View, Lindung menyaksikan makhluk kabut hitam itu ditekan dan menghela napas lega. Dia mengalihkan pandangannya dan ekspresinya segera berubah. Ini karena dia melihat bahwa trio Yuan Chang sudah membawa kuali merah dan melarikan diri ke arah pusaran spasial. Ku, namun, saat ekspresi Lindung berubah, pria berjubah merah juga berbalik. Aura dingin segera menutupi wajahnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah, emuah. Dadah.